Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di channel youtube handmade Parents. Di video kali ini Saya akan membagikan tutorial Merajut mini dress Yuk kita simak videonya Untuk alatan bahannya Disini saya menggunakan Satu gulung warna putih, biru, kuning Hakpen ukuran 3 dan juga gunting Nah ini ada beberapa singkatan Yang saya gunakan dalam video tutorial kali ini Langkah pertama, kita mulai dengan benang warna putih. Di sini saya menggunakan hakpen ukuran 3 ya. Kita buat rantai sebanyak 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Kemudian kita slip stitch ke rantai yang pertama. Nah, setelah itu kita buat rantai satu. Kemudian di dalam lubang ini kita isi dengan single crochet sebanyak 32. Nah, ini kita udah selesai 32 single crochetnya. Sekarang kita ganti warna ke warna biru. Untuk benang warna birunya, kita buat slip knot atau simpul terlebih dahulu. Kemudian kita kaitkan ke benang yang warna putih Kalau sudah kita lanjutkan membuat dua rantai Satu, dua lalu buat satu double crochet di lubang yang sama Kita lanjutkan membuat double crochet keliling sampai mendapatkan 32 double crochet. Ini double crochet yang pertama, satu dua tiga. lanjutkan sampai akhir, kemudian kita slip stitch di rantai 2 tadi. Nah ini double crochet yang terakhir, yang 32, Kemudian kita slip stitch ke chain 2 tadi Nah kita lanjut membuat rantai satu. Tapi sebelumnya ini benangnya bisa kita gunting dulu ya Biar nggak ganggu Kita lanjut buat rantai satu, kemudian kita sc lagi sekeliling sampai 32. Kemudian kita slip stitch di ujung baris. Nah, ini sc yang terakhir, yang ke-32. Kemudian kita slip stitch rantai satu tadi sudah lanjut ke pola berikutnya kita buat rantai sebanyak 2 kemudian double crochet increase di lubang selanjutnya 1 2 lalu buat double crochet sebanyak 8 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita skip sebanyak 7 stitch ya, baru kita buat double crochet increase di stitch yang kedelapan ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, berarti di sini kita buat double cross increase. Satu, dua, kemudian lanjut lagi buat DC sebanyak delapan. nah kalau udah kita slip stitch ke rantai 2 yang pertama lalu kita ganti ke warna kuning eh jangan dulu di slip stitch kita kaitkan aja lalu kita buat simpul dengan benang warna kuning lalu kita kaitkan kita masuk ke warna yang ketiga ya Warna kuning ini kita buat rantai sebanyak dua lagi ya. Satu, dua. Kemudian double crochet. Di lubang selanjutnya kita buat double crochet. Kemudian double crochet increase. Kemudian kita buat lagi double crochet banyak dua, satu, dua. Kemudian kita buat double crochet increase lagi. Ulangi langkah berikut. Lalu kita akhiri dengan slip stitch di akhir baris. nah ini kalau udah kita slip stitch ya ini udah lumayan kelihatan ya bentuk bajunya ya kita slip stitch di chain 2 tadi di rantai 2 kemudian langkah selanjutnya kita buat rantai sebanyak satu lalu kita buat single crochet. ini kita sudah di akhir baris ya. seperti biasa di akhir selalu kita akhiri dengan slip stitch kita lanjut untuk dua row terakhir di bagian warna kuning ya ini bisa digunting dulu biar enggak terlalu ribet Nah untuk row ketiga dan keempat di warna kuning ini kita awali dengan membuat chain 2 Rantai dua, kemudian kita hanya membuat double crochet sepanjang putaran. Kita buat dua row ya bun. Jangan lupa untuk membuat slip stitch di tiap akhir baris. nah ini DC yang terakhir kita buat double crochet lagi kemudian kita slip stitch di rantai 2 nah kita ganti warna lagi ke warna yang pertama ya ke warna putih kita buat slip knot lagi kita buat simple kemudian kita ganti warnanya Kemudian kita slip stitch dulu, baru kita masuk ke pola, buat rantai sebanyak 3, 1, 2, 3, kita skip 1 stitch, kemudian kita slip stitch di stitch yang selanjutnya, ulangi lagi langkahnya, rantai 3, skip satu stitch kemudian slip stitch lakukan langkah yang sama sampai akhir baris ya nah ini udah jadi slip stitch terus chain one kemudian bisa kita gunting sisakan sedikit untuk nanti kita jahit ya kita rapikan kemudian ini benang yang di dalam bisa kita gunting biar nggak berantakan nah yang sisa benang putih tadi bisa kita jahit ke dalam ya biar lebih rapih Ini uh, tampak belakangnya ya. Ada bekas sambungan jahitannya, rajutannya. Yang ini tampak depannya yang lebih rapi. Sekarang yang terakhir kita tinggal pasang pitanya. Saya tadi udah buat pita, jadi tinggal ditempelin aja. Tempelinnya pakai lem UHU. Nah jadi deh baju raju snow white nya Nah segitu dulu ya teman-teman video tutorial kali ini Semoga videonya mudah dimengerti dan bermanfaat Ini bisa banget untuk ide souvenir sebagai magnet kulkas Tinggal tambahin magnetnya aja Atau sebagai gantungan kunci Tinggal teman-teman kreasin pilihan warnanya Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.